Halo sahabat Holme Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi introduction to cloud yang kedua. Dan di video ini merupakan catatan belajar kita yang ketiga. Modul tiga berjudul Cloud Service and Instant State. Tujuan dari modul ini adalah memperkenalkan instant life cycle dan transisi antar state. Di sini juga kita akan mempelajari cara mengelola instant dari awal launch hingga termination kita akan mengenal beberapa teknologi-terminologi. Yang pertama, Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Ini adalah web service yang menyediakan compute capacity yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Jadi, anggap saja ini seperti menyewa komputer di cloud. Lalu yang berikutnya adalah EC2 Instant. EC2 Instant adalah virtual server di Amazon EC2 untuk menjalankan aplikasi di infrastruktur AWS. Selanjutnya, Amazon Elastic Block Store. Amazon EBS adalah storage atau penyimpanan untuk Amazon ec to instant tertentu. Jadi, anggap saja sebagai storage drive untuk EC2 instance kita. Lalu ada instant store volume. Temporary storage yang tidak persisten untuk instant stop, Termination atau kerusakan perangkat keras. Selanjutnya, Amazon Machine Image. Ini adalah alat virtual khusus yang digunakan untuk membuat virtual mesin dalam Amazon EC2. Ini berfungsi sebagai bagian dasar deployment untuk layanan yang dideliver menggunakan Amazon EC2. Selanjutnya, tentang Elastic IP Address. Elastic IP Address adalah alamat IP versi 4 statik yang dirancang untuk dynamic cloud computing yang dikaitkan dengan account AWS kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang IP version 4 address. Ini adalah angka 32 bit yang secara unik mengidentifikasi network interface pada mesin. Alamat IP versi 4 biasanya ditulis dalam angka desimal dan diformat sebagai 4 bidang 8 bit yang dipisahkan oleh titik. Berikutnya tentang IP version 6 address. Ini adalah string alfanumerik 128 bit yang mengidentifikasi perangkat dalam skema pengalamatan untuk IP versi 6. Alamat IP versi 6 lebih disukai oleh pengguna profesional seperti network engineer, tech company, data center, dan operator seluler. Salah satu manfaat utama teknologi cloud adalah kemampuan untuk membayar apa yang kita butuhkan dan membayar saat kita menggunakannya. Untuk itu, Biaya untuk virtual mesin di AWS dipecah menjadi state yang dilalui instance selama masa pakainya. Saat kita meluncurkan instance di cloud, server akan memperhatikan progres melalui berbagai state. Saat pertama kali kita meluncurkan sebuah instance, statusnya adalah pending atau tertunda. Ini berarti AWS menyiapkan instance kita, dan kita belum dapat mengaksesnya karena statusnya pending. Setelah instance siap, instance akan memasuki status running. Kita dapat terhubung ke instant yang sedang running dan menggunakannya seperti kita menggunakan komputer di depan kita. Setelah instant berstatus running, kita akan ditagih untuk penggunaan setiap detik dengan minimum satu menit. Kita tetap menjalankan instant meskipun instant tidak aktif dan kita tidak terhubung ke instant tersebut. Saat kita tidak lagi membutuhkan instant, kita dapat menghentikan pilihannya stop atau terminate. Setelah status instant berubah menjadi setting down atau terminate, kita tidak dikenakan biaya untuk instant tersebut. Kita dapat menghentikan atau menghibernate instant dan merestart nanti. Namun beberapa temporary data mungkin hilang saat kita melakukannya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara rebooting, stopping, hibernating, dan terminating instant kita. Yang pertama, host komputer. Untuk rebooting, instant tetap berada di komputer host yang sama. Untuk stopping dan hibernating, dalam banyak kasus AWS memindahkan instant ke komputer host baru. Instant bisa tetap berada di host yang sama jika tidak ada masalah dengan komputer host. Terminate-nya tidak ada. Kemudian private and public IP version for address. Untuk rebooting, alamat ini tetap sama. Stopping dan hibernating, instant menyimpan private IP version for address. Instant mendapatkan alamat public IP version 4 baru, kecuali jika memiliki elastic IP address yang tidak berubah saat stop atau start. Untuk terminate-nya tidak ada. Berikutnya, elastic IP address atau IP version 4. Untuk rebooting, stopping, dan hibernating, elastic IP address tetap terkait dengan instant. Saat terminating, elastic IP address dipisahkan dari instant. Lalu berikutnya IP version SIG address. Untuk rebooting alamatnya tetap sama. Untuk stopping dan hibernating, instant menyimpan alamat IP version sixnya. nya Untuk terminating tidak ada. Selanjutnya, instant store volume. Untuk rebooting data disimpan. Untuk stopping, hibernating, dan terminating data dihapus. Kemudian untuk root device volume. Rebooting, stopping, dan hibernating. Di sini volume dipertahankan. Untuk terminate-nya volume dihapus secara default. Selanjutnya, untuk random access memory. Untuk rebooting, stopping, dan terminating. Di sini RAM terhapus. Sedangkan untuk hibernating, RAM disimpan di file root volume. Terakhir tentang billing. Untuk rebooting, ini ada billing hour. Tidak berubah. Untuk Stopping, kita tidak dikenakan charge untuk instance setelah status berubah menjadi Stopping. Setiap kali instance bertransisi dari Stopping ke Running, AWS mulai penagihan instance baru. Penagihan minimal satu menit setiap kali kita merestart instance. Untuk Hibernating, kita dikenai biaya saat instance dalam keadaan berhenti. Berhenti menimbulkan biaya saat instance dalam keadaan dihentikan atau Stop State. Setiap kali instance bertransisi dari Stop ke Running, AWS mulai periode penagihan instance baru. Menagihnya minimal satu menit setiap kali kita memulai restart instance. Untuk terminating kita berhenti mengeluarkan biaya untuk instance setelah statusnya berubah menjadi shutting down. Demikianlah pembahasan tentang modul 3 kita. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.